Hai alfatihha nih sekarang bukan penambahan materi kan tanya-tanya itu tanya aja. Eh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah mengatakan eh apa namanya? Jilid 1. Jadi sebelum kita lanjut ke jilid 2 kita apa namanya? pemantapan bahasanya. Uh, yang pertama, ya, dari kalimat-kalimat. Kalau kita nulis contoh, kalau kita nulis, lafad bismillahi, Lafad ismi itu kalimat isi. Kita nulis selamat Bismillah Ini kalimat Kalimat Tandanya Kita huruf Huruf j, jer. huruf, jer. huruf jernya apa Ada berapa huruf jer Bukan La minila Bi an ala Lali Ka'bah itu sebagian cuma. Kalau yang lengkap ada di nato nadhom. Lengkap. Rubu sa'miya, minilafi minilafi ananala lali Ka'bah. Kalau sama anak-anak Jawa Timur itu minila fi anala lali kabeh gitu. <laughs> minilafi anala lali kabeh. Kalau sama anak-anak Jawa Timur, orang-orang Jawa. Intinya kalau diawali dari salah satu yang itu, maka kalimat isim. Kemudian yang kedua. Syaiin kalimat apa? Kalimat, kalimat, isi tandanya, tanwin Pokoknya bertanwin berarti kalimat, simpel dihirun kalimat, tandanya, kuli kalimat, tandanya, tandanya. diawali huruf jer. Nah. Kemudian yang ketiga apa? Al-Alia. Ya? Al. Yang ketiga Al-Allaha kalimat tandanya ya al. Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalimat tandanya diawali lillahi. Allah ini kalimat apa? Tandanya diawali lillahi diawali huruf j dan diawali ada berapa tanda, -tanda kalimat di sini? Sebutkan. Bertanmin diawali al, diawali huruf j bisa di jerkan. Nah maksudnya bisa di itu uh, Menjadi tanda kalimat isim karena memang Yang bisa jir hanya kalimat isim Kalau piil tidak bisa jir Makanya kalau bisa dijirkan berarti kalimat isim uh, Sudah mungkin meroja Merojaannya sudah Untuk isim dan tanda-tandanya artinya kalau dikasih contoh bisa mungkin menentukan isim fiil mir min mir robbihim robbih <tuh> ini kalimat kalimat Hmm. Tandanya huruf j. Sebutkan tanda sebutkan huruf j di ala lalit lalik la, kaf ba. Oh wow ba tak usah. Irubin nas Anna si Irub Irub okay, kalimat tandanya Irubby kalimat tandanya dari Irub Saya kalimat tandanya, tanding, adimun kalimat tandanya, tanding. Sebutkan tanda kalimat di Ya, wali. Sebutkan huruf jer. Mbak Sudah, saya kira isim Kemudian di di ini itu adalah pekerjaan pekerjaan itu ada sekarang kemarin dan dan sekarang kemarin sekarang kemarin besok dan akan apa e, ya sekarang kemarin besok kan zaman hanya ada sekarang bukan kemarin sekarang sesudah sebelum kalau kemarin besok lebih khusus umum sekarang sesudah sebelum kan hanya ada tiga. Nah tandanya itu uh, tandanya kalimat pila ada berapa? Uh, sebutkan. Kot sin saupa tata nis. Artinya kalau ada lapa diawali kot diawali diawali saupa sin kot sin saupa kod sin, sin sin kemudian tak taknis makanya termasuk kalimat walaupun tidak tahu maknanya apa itu pekerjaan atau bukan contoh uh, kod ablahal mu'minun maka ablahal bisa dipastikan kalimat tandanya ya wali lakot kholak nal insana lakot kholak na kholak na kalimat kalimat fiil tandanya di awal ada berapa tanda kalimat fiil sebutkan jinn saupah yang kedua diawali saupah saup bata Taklamun kalimat tandanya ya wali Ada berapa tanda kalimat bein? Sebutkan. Barcin Nah sin ini sin ini adalah huruf sin berakar fathah. Cuma ini kalau eh, apa namanya di Al quran mungkin ketukar ketukar yang mana yang Cuma intinya kalau diawalisin maka itu kalimat fiil. Saya puluh. Ya puluh kalimat. Kok tahu ini kalian fiil? Diawali Ada berapa tanda kalian fiil? Sebutkan. Tak tak taknis Kemudian yang tak ta anis ini adalah tak berhakat sukun ada di akhir, bukan tak butoh Contoh hurimat, hurimat alaikum, hurimat alaikumul alaikum, mautatul ma'itatu, wa, wa Nah, ini hurimat walaupun kita tidak tahu maknanya, maka dibasikan kalimat kenapa karena diakhiri ta nih nah ini tanda ini pemahamannya adalah kalau ada ini berarti kalimat fiil kalau tidak kalau tidak ada ini apakah bukan kalimat fiil belum tentu ada yang tidak punya tanda nanti ada di jilid 3 artinya di jilid 1 itu kalau ada ininya berarti kalimat fiil kalau tidak ada ininya berarti bisa jadi fiil bisa jadi bukan fiil. Yang jelas kalau ada ini pasti kalimat fiil karena e, banyak fiil yang tidak ada tandanya nanti dijil tidak ada wajan wasannya seperti itu. Nah kalau isim kalau tidak ada diantara empat tanda itu bukan kalimat isim. Tidak ada huruf j, tidak ada an. Tidak bisa dijerkan tidak ada fiil. bukan kalimat isim sudah. Karena itu empat itu melekat kepada isim, isim kalau tidak beram, Bertanwin. Jadi muntuh, muntuh pun bisa dijerkan Nah, artinya kalau tidak ada empat itu berarti bukan kalimat isim. Tapi kalau ini, ini tidak bisa dibalik. Oh, berarti kalau dada ini bukan kalimat fiil. Tidak. Bisa jadi kalimat fiil yang tidak punya, anda. Nanti ada di jilid 3 ada berapa tanda kalimat fiil? Sebutkan. Nah, tak Nih lagi ada berapa tanda kalimat isi fiil? Sebutkan. Nah, tak Nih. Yes. Yang ketiga yang tidak punya tanda selain fiil dan isi yaitu kalimat huruf. Subhanallah. Kalimat hu, huruf. Selain isim dan fiil Ya contoh huruf jer Huruf Jer Kalimat Kalimat apa? Huruf Tandanya Enggak ada Apa namanya huruf jer Sebutkan huruf jer Men ila an ala lali Huruf misalnya huruf apa huruf-huruf terserah, pokoknya huruf masuk ke sini semua, selain Isim dan di El eh, dan tidak punya tanda, seperti itu. Itu mungkin mengenai pembagian kalimat yang ada di kitab. Jadi semua laphat atau huruf yang ada di Quran di bahasa Arab apa saja, pasti ibu kalau bukan Biil, Isim. Kalau bukan isim, bi -e. Kalau bukan kedua-duanya, huruf. Tidak ada kalimat itu bukan isim, bukan bi -e, bukan huruf. Tidak bisa. Pasti. Kecuali huruf hijaiyah, <laughs> ya itu huruf. Tapi kan belum jadi kalimat itu. Kan kita bahasa Arab. Kalau ini, masa bahasa Arab ini? Bahasa Arab. Saya nulis, bisa Saya, misal saya nulis huruf ini bahasa Arab apa huruf Arab huruf Arab artinya semua bahasa Arab dari mana saja dari Kitab dari buku dari mana pasti kalau bukan isim fiil kalau bukan fiil huruf nah barusan tandanya isim tandanya fiil dan huruf mungkin sudah lanjut ke huruf dan bumi murab dan map, map nih. Nah, ini intinya di satu murab dan map nih. kalau kita bicaranya murab ini kan kita fokus kepada harkat huruf terakhir kalau harkat huruf terakhir kadang nah maka ini namanya Mupro. kalau kadang harkat huruf akhir kadang Doma, kadang kasro, kadang Kata maka ini namanya murab. Apa murab itu adalah kalimat yang wajah akhirnya bisa berubah disebabkan amil yang berbeda baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Kalau makni tidak bisa tinggal ditambah tidak saja kalimat yang akhirnya bisa berubah. Kalau nih kalimat yang berubah akhirnya tidak bisa berubah. Meskipun ada amil yang berbeda. beda. Kalau rob kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan. Nah, di sana ada amil. Apa amil adalah penyebab berubahnya akhir kalimat. Seperti huruf jer. Kalau ada isim diawali huruf jer maka dibaca jer. Kalau ada isim diawali huruf jer maka isimnya harus dibaca maka yang menyebabkan ajarnya isim itu namanya amin, amin. contoh alhamdulillah alhamdulillah ini murabkamup nih murabkamup nih Karena kalau sekarang karena bisa berubah ya nah ini bisa alhamdulillah ketika ada min Nah kan dia asalnya doma berubah menjadi asroh Kenapa kok berubah ini? Karena ada huruf Z atau A Penyebab berubahnya akhir kalimat Kalau huah Nurung nih? Huah ya kan gua ya, ya Ya huah terus ini Iya tetap buah namanya map nih, apa ini akan mu'rob baik berubahnya, tahu diperkirakan map nih, bah, meskipun ada, sudah, ambil adalah berubahnya akhir kalimat, sudah, saya kira tidak usah diperpanjang, pada intinya nanti ada di pembagian, nah Irop ada berapa irof? Iroh ada berapa? Iroh. Iroh ada berapa? Irop. <tik> Irop ada berapa Iroh? <tik> ada, ada empat. Apa saja? Rofak, Nasof, Jer, Jazm. yang <khusus> untuk isim. <tik> Rofak, Jer. Yang biil. Rofak, Nasof, Jazm. Tanda asal Iroh dengan Nasob, jer, jazm, sukun. Lagi tanda asal irok, jer jazm. tanda asal irok. Toma nasob dengan paka, jer dengan basro, jazm dengan sukun. Ada berapa irok? Sebutkan tanda asal irok. Rafa dengan doma, kayak dengan asroh jazm dengan uh, irok untuk fiil. Rafa nasab jazm untuk isim. Isim tidak bisa, jazm fiil tidak bisa. Jer. Nah, kemudian pembagiannya isim ada yang rofak ada yang yang ah, mau yang mau rok di <guluh> ilmu dore itu, <guluh> apa ada itu di sana? Yang mau rok ilmu <guluh> dore <guluh> ada itu. Nah, sekarang kita urut dari fiil karena fiil akan dijelaskan nanti. Biar selesai. Fiil ada yang huruf ada yang, map nih. Yang huruf ada sa, fiil muto. Yang map ini ada, mati. Nah, ini akan dijelaskan di jilid. Dia. Jadi satu pokoknya bila ada, murab ada yang mabni yang murab ada berapa? Apa? Yang ini ada apa? Ma'di dan hama. Hamdo ya. Nah, sekarang yang isim. Yang isim ada yang morok ada yang mabni. Yang mabni dulu karena yang mabni akan dibahas di dua. Makni Nah baru yang murab. Yang murab ada sepuluh. Nah dijilid satu. Isi ada berapa? Ada yang murab, ada yang makni. Yang makni ada berapa? Apa saja? Gemir, mausul, disaroh. Yang mak, yang murab ada. 10, apa isim mukhrot, tasniyah jemaah muda salib, jemaah manas salib, jemaah taksi, ras nol nomsa, isim germansore, isim mangku, isim maksur, isim yang bonto, jadi mukhrot, tasniyah muda salib, manas salib, taksi, jemaah. jemaah semua, satu dua tiga, jadi yang yang yang tangan kanan ini. Satu, dua, sama 3 simbol prosim jama Jemaah manas simak taksir? Yang di sini, isim murni sori, pas murni homsak. Simak murni Isim isi maksur, isi maksur, isi maksur, isi maksur, isi maksur, isi maksur, isi maksur, isi maksur, isi maksur, isi maksur, isi maksur, isi maksur, isi maksur, isim maksur, isi Nah, langsung aja ya. Isimu krodom mafadha kasro. Isimu krodom mafadha kasro. Jama taksir dom mafadha kasro. Isim mangkus dom mafadha kasro. Ya, iropnya itu. Nah, Nah, di, di, di muarab dan Makni itu, kuncinya adalah pertama, uh, harus hafal wajan. Yang kedua, bisa menentukan ini ikut wazan apa. Di jenis satu, sudah selesai. Contohnya, semisal ditanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, kalimat apa? Isim tandanya. Ada berapa tanda kelima isim? Sebutkan. Jer bisa dikirkan ada berapa? Sebutkan grup Di anala lalim Alhamdulillah murabbi. Allah. yang mana? Nah, ini. Nah, iya. Kalau tidak tahu maknanya maka ini tentukan ikut wazan apa ini dulu? Wazan, wazan apa ini? Ikut wazan Pak Luln, <laughs> Pak, Pak Luln. Nah Pak Luln ini termasuk wazannya isim muarop yang mana? Contoh zaman Taksir ada Pak Luln, zaman Taksir ada, Pak Luln, enggak ada kan? Simun Sarif ada yang berwazan Pak Luln, enggak ada. Terus Apalagi Nah, kalau Ternyata ini tidak ada di Ozan Jawa Taksi dan tidak ada di sim Wohidupun Berarti ini isim Offroad Jadi, sebenarnya gampang Cuma biar berja, Karena kan kita nggak tahu maknanya Contoh semisal Haji Wibatun Murakab nih, murak yang mana? Al-Qiblatun. Ilat berapa ini? Ah, ilat? al ini apa? kan berarti kan tahu sebenarnya kalau ini itu wazan Al-Qiblatun cuma karena ada hafal wazan, maka agak bisa. Mestinya kalau sudah bisa menentukan inafilatun tahu ini yang mana. Afilatur wazannya apa? Wazannya jama' taksir, berarti ini jema' taksir. Seperti itu jilid satu sudah. Berarti nih yang mana? Nah taksir. Ikut wazan. Afilatur. Gila apa kasro? Nah, ada berapa wazannya gila? Nah itu jadi sebenarnya ini sudah bisa nih jilid dua Dengan latihan aja Nah aji jadikan jadikan iram nasob Aji wibah, aji wibatan, iram jer, aji wibatin Tanda iramnya cuma taksir Rofa dengan nasob, jer berarti, berarti aji batun, aji wibatan, aji wibatin itu jadi satu kita. Nah, kalau ada tambahan waw iya waw, waw non atau ya non, ya berarti itu. Sebenarnya saya buat contoh. Afdulur, afdulur rijal, misal. Afdulur. Nah, Abduluh, mohon yang mana? Nah, sebelum ini dijawab tentukan ini kewazan apa dulu? Kewazan apa? Nah. Nah, sekarang apa lu ini wajahnya apa? <guluh> Ini wazannya apa Af'alu ini? Wazannya Kalau ini wazannya Jemaah Taksir Berarti Abdul Jemaah Taksir Kalau ini wazannya Isim Ghirmun Sarif Berarti Abdul Isim Ghirmun Sarif Kalau Af'alu ini ternyata bukan wazannya Apa-apa berarti ini isim Mufrot Nah ini, ini wazannya apa ini? Jemaah Taksir Masa Simgirumun so Ilat berapa? Apa? Ilat tiga Ilat? Apa itu? Apa? Wazan Berarti ini simgirumun so Ilat berapa? Ilat dua apa namanya? apa dulu, ini, nah seperti itu sudah, ya muter-muter seperti itu, arijali, arijali, maramakni, yang mana, Rijalik ikut bahasan apa dulu ini, baru jawab, bener pasti, Ikut dosen Ari Jalo, jemaah taksi. Ikut dosen apa? Pialun. Nah, pialun gue zamnya jemaah taksi. Kila, apakah serong? Serong, ikut gue Pialun. Seperti itu. Ini berarti sudah siap butuh imun terasi. Jigiruhun <tik> sorry. Enggak walaupun nggak, ya mudoh sama mudoh, cuma kalau mudoh injirnya dengan kas, kalau karena simbil munsolit dengan fatah dengan syarat tidak dimudahkan dan tidak diawali. Tetapi simbil munsolit oh nggak berlaku gitu sedang mudoh. Hmm. Tetapi simbil munsolit sekarang. Rukyatul Rukyatul ma' semisal, melihat air kan di bawah tayyambung ada Rukyatul kalimat apa? Bukan kalimat apa? Murak makni Murak yang mana? Wazan apa dulu? Nah, Wazan apa ini? Rukyatul Fuklatul Tentukan saja Fuklatul Fuklatul wazannya apa? Enggak ada berarti, berarti si Mufron murah moro yang mana? Si Mufron, ruu yaitu jadikan di Rabb Nasob. Ruu yaitu Ru jadikan ya? di Rabb Ru ya? Ru ya? Nasob. Ruu ya? Ruu ya? Ruu ya? Nasob-nasob. Ger, ruu yati. Alma i, murah moro yang mana? mai Isimu, kalau seperti ini dak dipikir ma pak apa Berarti Isim Isim ya seperti itu sudah sudah ini berarti tinggal dihafalkan wazannya saja. Nah itu cara membedakan antara Isim dan. Nah kalau sama Isim makin gampang kalau ada ya non atau wau wow, dan nun <tuh> contoh kita abah, kita aba moro m yang mana enggak usah lihat wazan karena sudah ada ininya alif dan nun moro memni. yang mana jadi kan irnah nasob mus muslihun muslihun murab makni murab yang mana isim muprot jadikan isim tasmiah rofa musliha muslihani jadikan isim tasniha, nasob Jer. jadikan mudekar salim rofa Muslimuna, nasob Muslihina jer, muslihina. Jadikan cuma mana tambah rofa tambang, alif, ta, jadi muslih, ha, Jadikan mana selim rofa, muslih, ha, tun muslihatin Ya seperti itu Muslimuna kali Muslimuna nih Yang mana Jemaat Madagkar Salim Tanda daerahnya Jemaat Salim Wow Masuk Ropa dengan Wow, nasob subjer dengan ya muslimuna irab tanda rofahnya bau wow, jadikan iram nasob Ajer. jadikan isintasnya rofa rasmiya nasob Ajer. ya seperti itu jadi nahwu itu gampang itu ya, ya seperti ini Sebutkan <tuk> isim-isim yang waroh. Uprad, taksin, malkomsa, khairmun sorip. Maksur, isim mangku, sim yang mudok pada ya mutakarli. Nah itu ketika ada lafadz pasti diantara yang itu kalau bukan simukro tasniyah, kalau bukan tasniyah jangan mutakar salim. Murah, bukan mutakar salim mana salim? Kalau bukan mana salim mas mukomsah. Kalau bukan lagi bir mushodi. Kalau bukan Isim mangku, sim maksur, sim mudok pada ya mutakarli. Semua lafaz di Al-Quran, di buku, pokoknya berbahasa Arab. Maka diantara yang 10. Masjidun. Kalimat. Tandanya. Yang mana? Yang mana? Jadi yes, mab raad masjid dijadikan diran nasob. Hirab jer jadikan basniya rafa. Jer nasob masjidai nih. Rajulunah ora nih Roh yang mana? Jadi kan di Roh Nasob. Jadi kan di Roh Nasob. Roh Juli, Nasob. Jadikan kan di sintasnya Roh Pak lah. Roh Juli lah tasnya la. Jer. Masak. Ya itu sudah, ya itu-itu saja. Jadi gampang karena hanya itu-itu saja. Tidak berkembang seperti ilmu fikih. Kalau ilmu fikih tidak begitu-begitu saja akan mengikuti zaman. Kalau nahwu ya ini sudah mas gitu. mas itu nama gitu, nih. Tidak akan ada persoalan baru yang tidak pernah Terpikir oleh ulama dulu Semuanya sudah Tinggal nyari saja Kalau ilmu fikir banyak yang masih belum ada nah. Fokoro uh, moro, moro Yang mana? Yang mana? Kok ada dinas ini? <tutuk> kan dadalih nunnya. Berarti bukan sudah. Nah, wazan apa ini dulu wazan apa? Tentukan sebelum jawab. Fu'ala. Nah. Nah, sekarang fu'alu ini wazannya apa? Fu'ala, um pa'la, coba gini isinya gak hirungun so sorry milan berapa milan satu apa namanya alif, taknis, mabdu buku roh u jadikan hirungun so a ya, berarti kan isinya hirungun so sekarang kalau kita bicara hirungun Kembali ke irobnya Isimul Yerumun Sob Irobnya Irmul Karim gimana? Rafa dengan? Rafa dengan? Nasob? Katha? Jer? Pat, Berarti bukoro aja dengan irob Nasob? Jer? Bukoro? Ya seperti itu sudah Gampang Ini gila, satu tidak buka kitab. Ini sudah bisa jawab. <kosik> Jadi, nanti demonstrasi ini uh, saya ti saya di nih orang yang mana? Cuma mudakar Salih, tanah ada Ya sama non ya, maksudnya, kan bisa jadi kan Andaikan irop kan saya hati Nah, nah kan persis Maksudnya ada iya dan non. Cuma ini bukan mudah salin. sekali. Ikut wazan apa ini? Maaf, nah. nah, apa Ilun. Maaf, apa? Isim? berarti ini isim. Oh, itu berarti ini isim. Oh, itu berarti ini Mafia, ya, olah mungkin ya. Ya, nanti pertemuan depan seperti ini, cuma pertemuan lagi jadi dua, jadi tinggal baca lagu saja yang itu ada di lagu nah kalau sudah lancar ya Mungkin contoh jawab contoh jawab bosen apa nah kalau bisa berarti jilih satu lulus lanjut ke jilih dua yang lebih gampang lagi jadi semakin ke atas semakin gampang alkitab sama seperti jilingnya uh, sepeda jadi dari bawah <tuh> uh, pelan semakin tinggi semakin kencang karena lebih tinggi lebih gampang makanya lebih tenang gitu. Kalau jadi satu lambat, <laughs> seperti itu mungkin. Intinya kan bisa kuncinya. Jadi kalau ada alif dan non atau ya dan non berarti kalau nda atasnya jemak mutakar Salim Kalau nda ada itu tentukan wajan apa sudah selesai. Tidak akan ada pertanyaan lagi mengenai jilid satu. Itu maksudnya nanti kalau sudah ada jadi dua tambah pertanyaan lagi dan itu lebih gampang lebih cepat itu sama seperti giginya sepeda motor-motor motor sama mobil jadi semakin tinggi semakin cepat ketika jadi dua nanti semakin cepat keterangannya karena lebih gampang jadi tiga lebih cepat lagi jadi empat lagi cepat sangat cepat itu karena terus semakin cepat <laughs> terakhir terakhir <laughs> bisa padahal cuma satu minggu dua kali ini andai kan setiap hari paling udah jadi tiga ini eh <laughs> uh. Adunia, nah. murok makni? Kalimat apa dulu? Kalimat apa? Kalimat tandanya? Kemudian murok makni? Yang mana? Wajanfulah, <lalu> nah jasaan pula berarti sunan surip, jalan berapa? satu apa? alif takniz maksur bisa dijawab isimak maksur karena diakhiri alif sebelumnya berakar, akh seperti itu dah dulu di kita lanjut pertemuan selanjutnya, Oke. Okay. ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum jadi untuk pertemuan selanjutnya seperti ini saya bikin contoh dijawab terus dijawab kalau udah lancar naik jadi tua ini dua targetnya satu minggu buat pertemuan berarti <Syuruh> olas ada yang ditanyakan mungkin? enggak ada Al-Fadihah <Syuruh>